Ketika kita nak solat, kenapa kita males, kenapa kita sungkan, kenapa kita letoy, kenapa kita lesu. Karena gentolan badan kita ini terlalu banyak. matoni terlalu kotor, banyak tergentol, kalau yeah, tergentol. Right? Lisan kita ini banyaknya ngatohi wong. Lisan kita ini banyaknya ngomong wong. Jadi kalau diajak berdekeng berat. Apalagi hati. Apalagi ah? akal pikiran kita bisa terbang kemano-mano kalno do, doso nama konyo supaya Galo-galo anggota tubuh nih pacak diajak semangat untuk ibadah Ca mano sebelum ibadah kita minta pengampunan dari allah Allah maka Nabi ngajarkan bacalah dulu Subhanallah kembali di majelis taklim Nur khairiyah itu diperjumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkumpulan, di dalam perjumpaan yang insya Allah apa yang kita lakukan pada siang hari ini di majlis ini menjadi salah satu daripada amal ibadah yang makbul yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan ibadah tersebut insya Allah Itu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat Mendapatkan kebaikan dunia akhirat Mendapatkan kemudahan di dunia Dan kemudahan di akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Sekarang ini Itu masih di awal daripada bulan rojak Yang mana Kalaulah sudah masuk bulan Rejab, dengan lagi bakal datang bulan Syaban, dan tidak lama lagi kita bakal kedatangan tamu istimewa bulan Roma Romadhon. Yang mana di bulan Syaban itu diibaratkan oleh ulama di bulan Rejab diibaratkan oleh ulama seperti kita menanam. Kemudian di bulan Syahban tanaman yang kita tanam itu kita siram. Dan di bulan Ramadan apa yang kita tanam itu kita petik hasil-hasilnya. Maka itu dianjurkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam oleh para ulama sebagai persiapan kita untuk menyambut daripada datangnya bulan Ramadan. Supaya pas bulan Ramadan datang, kita sudah betul-betul siap untuk mendapatkan karunia-karunia Allah, karunia, oh, oh, oh. maka persiapan itu tentunya sudah harus kita lakukan di jauh-jauh hari. Maka di bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk memperbanyak daripada istighfar yang mana disebut bulan rezq adalah bulan istighfar bulan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Ta'ala di bulan lain kita beristighfar di bulan lain kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu Ta'ala akan tetapi kalaulah sudah masuk bulan Rejib, maka istighfar Memohon ampun kita kepada Allah itu lebih ba lebih banyak Maka kita atur Kita di, diatur oleh ulama Untuk kita supaya menggunakan bulan rejab ini maksimal untuk beristighfar Minimal satu hari, satu malam Kita membaca istighfar 140 kali 70 kita baca di waktu subuh 70 kita baca di waktu I yaitu kita membaca Robin Firli warhamni waktu Kenapa ulama ngenjuk bilangan 70-70? Kenapa ulama memerintahkan kita untuk mengatur waktunya Habis subuh sama habis isya, Karena kalau misalnya yang pertama. Kenapa 70? Karena kita manusia kalau disuruh banyak-banyak. Malah laju tidak nian Seharusnya istighfar kita ini tidak cukup 70. 70 subuh, 70 isya itu tidak cukup. Saking banyaknya doso kita. Tapi ulama daripada tidak sama sekali kaget diinjuk banyak berapa isi fak 1000 kali nengengnya banyak kan eh baca kue mak subah eh? jadi nengeng 1000 kali tuh nyelu maka dinjuk bilangan yang paling minimal 70 kah? 70 kali rombi firli warhamni watub alaya rombi firli warhamni watub alaya rombi firli Warhamni wa tub'alayya ya Allah ampunilah aku. Rabbin Firly ya Allah ampunilah aku. Warhamni ya Allah rahmatilah aku. Wa tub'alayya dan ya Allah jadikan aku sebagai orang yang taubatnya engkau teri, terimu. Nah di sini apa namunnya? Itu disunahkan maco 70 kali subuh 70 kali isya. Kenapa 70 puluh tidak lebih? Itu minimal. Kalau nak banyak banyak lebih dari itu jatuhi. Tapi minimal 70-70 Kemudian kenapa diatur bukan setiap habis sholat maco robin fili warhamni watum alia. Cuma subuh baik samui isya. Karena kalau misalnya setiap sholat kage tidak terbaca, nah kan? Lalu kenapa nak abis sholatnya istiqabis sholatnya ustaz? Kenapa tidak di waktu-waktu lain be? Karena biasanya kalau tidak diatur waktunya, sama ujungnya tidak terbaca, tidak terbaca. Jadi lah. apa yang dikatakan oleh ulama, insya Allah kita istiqomah membaca istighfar di bulan roh rojab atau di bulan rejab. Kemudian kita juga disunahkan untuk banyak-banyak berpuasa sunnah. Ini biasanya yang demen puasa sunnah ibu-ibu. Ibu-ibu kalau -ibu abah apa ini melo gentol baik. Eh, gentol baik. Jadi apa namanya disunahkan kita banyak puasa minimal. Ada nah, minimal juga loh daik. Minimal kita puasa ini dalam bulan Rajab tiga hari baik. Tanggal tiga belas, empat belas, 15, kita gabungkan dengan puasa hari putih. Puasa bid, puasa putih. Puasa bid, 13, 14, 15. 15 daripada bulan Arab. Bukan tanggal Masehi. Ustadz sekarang ini baru tanggal apa? Bu? Tanggal 2, 2 Februari. Eh, tanggal 2 Februari. Arti kaget Ustadznya? Bukan. Tapi meloknya tanggal ah. Tanggal Arab tiga belas empat belas lima lima belas yang mana aku namanya puaso ini dikenal dengan sebutan puaso ayam mulbit ayam mulbit itu artinya ayam hari-hari bit itu artinya pu, putih kenapa disebut hari putih dua pendapat ulama pendapat yang pertama karena hari ini bulannya lagi tegang eh okay. Tanggal malam 13, malam 14, 15 Itu bulan lagi purna Purnama atau Purnomo Ya kan? Bulan lagi lagi tegang. Kemudian kenapa disebut putih? Sebagian ulama ngomong apa? Ketika Nabi Adam diturunkan ke, ke bumi Setelah beliau dan Siti Hawa makan buah khul undi, maka salah satu penyebab beliau mendapatkan pengampunan Allah adalah dengan puasa pu putih. Nah, puasa putih itu artinya kalau banyak kesalahan, hitam. Ketika dapat pengampunan jadi, pu, jadi putih, seperti itu. Apa nah, namanya seperti hajar Aswan Hajar Aswan itu hajar tuh batu, aswad tu hitam. Eh? Uh, diceritakan riwayatnya bahwasanya hajar aswan itu batu surgo dulunya warnanya putih cuma gara-gara sering dicium dikecup disentuh oleh manusia yang hitam-hitam doso kesalahannya maka dari putih menjadi hitam nah, eh, tapi tidak segala yang warna hitam jahat timbul yang di depan dimarah sama anak ya dah. Apu, jadi item ini tidak bagus, Ustaz. Tidak, bagus. Tidak segala yang item bagus, ejek dahat Tidak segala yang putih, ba. bagus. becak ka'bah. Ka'bah itu penutup, kain penutup ka'bah atau kiswah wang hitam. Tapi ini ujungnya lemah. Memandang ka'bah tu kan, wang hitam. Aku putih putih ini, eh <tuh -tuh> Jadi memang tidak galau-galau item tu jelek. Tidak galau-galau putih itu, bah Agus 6. Jadi apa namanya uh, uh, Balik ke cerita tadi Disunahkan untuk kita banyak-banyak Kuasa -banyak Lalu minimalnya kuasa 13 14, 15, 15 Dari bulan roh, rojab Lalu kita juga disunah Habis setiap Kita sholat Baik sholat wajib atau sholat sunnah Sisipkan Doa yang kita baca Habis solat itu dengan tambahan Allahumma barik lana fi rojab Wa sya'ban wa balikna Ramadan Allahumma ya Allah barik lana Berkahilah kami fi rojab di bulan rojab Wa sya'ban juga di bulan sya'ban Wa balikna Ramadan dan berikanlah kami kesempatan Pertemukan kami untuk bisa beribadah di bulan Roma, Ramadan. Jadi doa ini kita baca. Allahumma barik lana fi rojab. Rojab bukan rejab. Allahumma barik lana fi rojab. Rejab itu bahasa kita. Eh? Ini bahasa Arab. Allahumma barik lana fi rojab. Wa syabah. Dan waballirna Ramadan. Merkah bulan rojab maksudnya apa? Ya Allah berkahi kami di rojab maksudnya apa? berikanlah kami kesempatan untuk banyak-banyak melakukan kebaikan dan kebaikan itu engkau terima dan berkahnya itu adalah kita tidak keluar bulan rojab kecuali mendapatkan pengampunan Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala jadi tiga jangan banyak-banyak tiga di bulan rojab yang pertama Robbi kali habis sholat subuh habis sholat isya ulama memberikan anjuran kalu baca maco robbin firni warhamni watum alayya itu setelah kita salam dari sholat subuh sholat isyak kaki kita jangan bergerak dulu masih dalam posisi tahian akhir, masih dalam posisi tawar eh bakso, figinya tuh tawar lo sakit, ya kan kalau bisa tadi kan sudah diomongin dari awal, kalau bi. bisa kalau nggak bisa, belunjung boleh ndak? ya belunjung, jatuh eh, kan kaki punya gitu eh, boleh gak usah lo jatuh cuma kalau pacar Duduknya, duduk yo, duduk tahiyat akhir ah, kenapa duduk tahiyat akhir? Karena duduk tahiyat akhir ini disebut sebagai duduk yo seorang hamba yang sedang mengharapkan karunia Allah. mantes ke kan, baca kalau kalau ada kan adat isi anak itu, misalnya kita duduk di depan uang tua, bisa kalau perempuan biasanya kan duduk yang pantas itu kalau ngapar atau kalungeh, ngepor. sama kan ngapar ngepor. kalau baso, baso jawonyo leseh, ya kan ngeleseh. jadi biasonyo pantes duduk kita ngapar atau nge, ngepor itu duduk pangsila atau duduk akhir akhir. Biasanya kan, Biasanya kan baru itu. kita cak budak-budak sekarang mana laju? eh, mana laju? Nah, di ini laju, main tengah ya. tapi kalau bungung lampu-lampu duduk, Ewong eh, lamu, -lamu kalau duduk berhadapan sama wong, apalagi kalau nak berasan, eh, nah berasan sama wong, maka biasanya duduknya duduk tawar, tawar duduk atau duduk tahiyat akhir. Kemudian kita sunnah pas maca loh itu jangan. Nah ngejar 70 kali baik. Tapi angkat tangan, kita minta kepada Allah, minta pengampunan, minta rahman, minta daripada tau, taubat Jangan, megang tasbih Bifili warhamdi watu'aliyah, bifili warhamdi watu'aliyah, bifili warhamdi watu'aliyah, bifili warhamdi watu'aliyah Jangan, oi, ada masa juga, ada saat-saat saat kapan kita nak ngerekam Kapan kita nak berputu, kapan kita nak ngayal-ngayal, Aduh saat-saatnya. Tapi kalau minta ampun sama Allah, coba bayangkan misalnya anak sama cek. Hoy. misalnya cek, anak nak beri sama beliau, eh, anak berasal, nak pinjam duit sepuluh juta. Misal, eh, atau nak pinjam duit seratus juta, cek, anak ni pengen pinjam seratus juta. Mau cek ni, mana kau kalah dah. Eh, pinjam duit, mana? sama manusia lagi tidak pantas apalagi sama all sama Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala jadi jangan lupa banyak-banyak kemudian puasa 13, eh, 14, 5, 15 dan yang ketiga Allahumma barik lana fi rojab bukan rejab Allahumma barik lana fi rojab wa sya'ban wa Ramadan insya Allah kita mendapatkan karunia yang banyak di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampai ke bulan Ramadan amin ya Rabbal ya Rabbal Alamin meneruskan daripada pelajaran di dalam ilmu figi kita masih di dalam pembahasan tentang ilmu sholat yang mana kewajiban sholat ini turunnya di malam Isra dan Mi'raj Nah di sini Kita di pelajaran sebelumnya Sudah menyelesaikan Tentang rukun solat Makmanu tata cara Solat so, sudah kita selesaikan Nah pada siang hari ini Kita akan membahas tentang sunnah di dalam solat so, Beberapa kesunahan yang menyangkut solat Disebutkan Sunnah duhuli solatim binasyad Apa artiyo? Disunnahkan kita Kalau nak masuk ke dalam solat Sunnahnya itu binasyad Dengan keadaan semangat Jangan lesung Jangan sungkan, Jangan le letor <tik> eh, Jangan Tapi semangat Eh. karena katonyo Allah di dalam Al Qur'an, salah satu sifat uang yang munafik adalah wa Kalau orang-orang munafik, mereka itu berdiri untuk melaksanakan sholat maka berdirinya itu kusala. Tegaknya seperti tegaknya uang ma, wong males. pak Nah, pak Akal Wela, eh Pak Akal lu apa sih ini saya Pak Akal? Be. Pak Akal, tau ada Pak Akal lu? Pak Akal lu, Pak Akal, nggak tahu Pak Akal? Bawa dengar juga, nah harus main-main sebelum main berang sebangulu. Pak Akal Wela, Pak Akal, hmm, itu kan. Pakal, pakal. Ina, eh peng, peng, eh. <laughs> Cari di kamus. Ando, ando. Oh, baso wong kuto tuh, baso lamunya. Pakal, deh. Kami ini bukan Tawakal. Tawakal tak wakal Iyo. Tamu tanya sama CESA. Nah, mana orang tahu lagi? <laughs> pakal pak akal tu jangan nida apa dia iyo asal asal pak akal be pak akal be aku asal jadi be jadi masuk sholat jangan pak akal jangan ay hey, sekedar nak mengguburkan kewajiban jangan jangan tapi kita sholat ini nak menghadap allah Allah makonyo harus semangat. Nah, maka di sini sebenarnya hadirin hadirat sebelum sholat itu disunahkan. Pertama, membaca "Subhanallah 10 kali", kemudian "La ilaha illallah 10 kali", kemudian baca "Alhamdulillah 10 kali", "Allahu akbar 10 kali", astagfirullah 10 kali" kemudian ditutup dengan baca ayat kursi nah ini amalan dari Nabi Muhammad eh bukan dari Ali bukan tapi dari na, Nabi katanya Nabi kalau nak solat maka solat itu jangan jebul langsung masuk ke solat karena hati kita pikiran kita belum sih belum siap ibarat katakan misalnya baru datang baru datang masih ngos-ngosan di di ngomong kan dulu pikirannya belum belum ngumpul, nyawa belum balik eh? Belum sehat Maka nak dikumpul ke dulu Maka nak ngumpul ke yo? Subhanallah sepuluh kali La ilaha illallah Sepuluh kali Alhamdulillah sepuluh kali Allahu Akbar Sepuluh kali Kemudian astagfirullah sepuluh Gampang Subhanallah Subhanallah Subhanallah Sepuluh kali Kemudian La ilaha, illallah, la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah 10 kali Kemudian Alhamdulillah Alhamdulillah 10 kali Kemudian Allahu Akbar Allah 10 kali Kemudian Astagfirullah Juga 10 Habisnya baca ayat kur Ayat kursi Nah kata Nabi Di dalam hadis tersebut Begitu kita -gitu maco Nah sholat Sebelum sholat ini Subhanallah, Subhanallah, Allah ngomong sama malaikatnya. Yang dibaca oleh hambaku ini, itu pujian dia untuk aku. Kemudian, La ilaha Allah, Samu, Allah ngomong sama malaikat ini untuk aku. Lalu, Alhamdulillah, Allah Akbar juga Samu, ini pujian untuk aku. Nah, begitu kita ngomong, Astagfirullah, Astagfirullah. Dia minta ampun sama aku, Sudah ampuni doso-dosonya. Nah ini katanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita nak sholat kenapa kita males? Kenapa kita sungkan? Kenapa kita letoy Kenapa kita lesu? Karena gentolan badan kita ini terlalu banyak, matonya terlalu kotor banyak tergen kalau lisan kita ni banyak nian ngatoiwo. Lisan kita nih banyaknya ngomong wong, Jadi kalau diajak berdeket berat. Apalagi hati. Apalagi akal pikiran kita. Bisa terbang ke mana-mana. Kaino do, Doso nama konyo. Supaya. Galo-galo anggota tubuh nih pacar. Diajak semangat untuk ibadah. Cak mano sebelum ibadah kita minta pengampunan dari Allah. maka Nabi ngajarkan. Bacalah dulu. Subhanallah. Baca lah dulu. La ilaha illallah. Baca lah dulu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah itu kan muji muji dulu Corolla gak berasan kan lah itu. Berasan ini. oce oh, Alam kelemah masa ance itu. Pempek kemarin tuh Ya Allah lembutnya. Nih, cukup kental tuh Ya Allah. Alam kesedepnya. diangkat ke. Tambah eh diangkat ke tambah. Tambah sedep. Mm. Nah kan. Abisnya podio. Baru. Aku nih ini C, datang bahkan canggung nak berasangan mah itu jadi, sama Allah juga sama kita puji dulu subhanallah, la ilaha illallah alhamdulillah Allahu Akbar baru minta, ya Allah ampuni aku baru Allah akan ampuni jadi, ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kita disunahkan, masuk ke dalam sholat itu dalam keadaan semangat Nabi yang semangat, kita baca doa, tak? doa tadi. Nah, kemudian dikatakan di sini disunnahkan wasunna fiha khusyu'un wa tadabburu kita untuk khusyuk di dalam salat. Ini yang paling susah, khusyuk di dalam salat. Artinya khusyuk itu apo dio? Sederhananyo pikiran kita ini tahu bahwa kita ini lagi salat. Berapa banyak sholat yang kita gawi ke? Memang badan kita lagi sholat, tapi pikiran kita tidak sadar kita ini lagi shol sholat. Sangkingnya ini, sakingnya, Jangankan ingat masal, jangankan ingat iwa asin sambel macang samosa sayur Jangankan itu, untuk urusan majelis be. Allah akbar habis ini aku nak pergi majelis. Abis sini aku nak pergi majlis bagus tak mikir itu bagus ibadah cuma kalau ditaok jenguk sholat tidak jadi ibadah maku nah jadi jangankan mikir ke dunia mikirkan urusan urusan akhirat baik tapi yang tak ketik sangkut paunya dengan sholat itu namanya tidak o tidak khusyuk. nah jadi ini apa namanya payahnya kita itulah makanya katanya ulama minimal minimal khusyuk itu satu ketika takbiru tulikro dua ketika kita maca doa iftita tiga ketika kita membaca attahiyatul tahiyyatul mubarakatuh salawatut lillah dan yang terakhir keempat ketika kita membaca salam kalau gak paca khusyuk galo -galo, maka yang empat ini kita ejoke, Allahu Akbar Jadi pas kita mengucapkan takbir Betul-betul pikiran kita sedang mentakbirkan Allah Allah Ini minimal Kemudian yang kedua Allahu Akbar kabiru Rasati maknanya Walhamdul inna solati Wanusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Ya Allah, seluruh hidupku lillahi rabbil alamin untuk Tuhan pencipta ah, alam semesta. Nah, kemudian pas kita baca atahiya, atahiya tullubarokatuh, solawatuh togiybatulillah, assalamu alaikum, wa rahmatullahi sampai selesai. Itu kalau baca betul-betul kita fokus memahami daripada apa yang kita baca po attahiyatul mubaroka sholawat lillah itu ucapan Nabi Muhammad pas beliau berjumpa dengan Allah di peristiwa Mi'raj pas bertemu dengan Allah di peristiwa Mi'raj maka Nabi Muhammad mengatakan attahyatul mubarokat sholawat toyi lillah. lalu dijawab oleh Allah Assalamu Aika Yohan nabi warahmatullahi wabarakatuh kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad Assalamu aalaina wa kita, kita resapi Oh ini nih perjumpaan nabi berjumpa dengan Allah artinya kalau kita maca attahiyatul ibarat kita nih bukan ibarat memang nian Kita sedang berhadapan dengan Allah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan yang terakhir pasalam khusyuklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya Allah terimalah ibadahku ini Assalamualaikum warahmatullahi Ya Allah, maafkan kurang khusyuk dalam solatku ini. Nah, minimal empat itu. Kalau nak pacak galau galo yang keempat ini. Titik ini kita upayakan untuk oh hu, khusyuk Karno, kata Nabi. Solat yang diterima oleh Allah tergantung khusyuknya. Kalau khusyuknya tidak, kata maka tidak kata yang diterima. Memang kita dikatakan sholat. Tapi kalau sholat tidak khusyuk. Di catatan malaikat memang kita sholat. Tapi begitu dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata zon. Eh, ternyata zon. Tidak katih apa? Kan sayang. Kita sholat tengah tung tunggu-tunggu. kitalah sudah ngabisi waktu. Tapi ternyata tidak katik nilai sedikit pun di sisi Allah Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau ibu mendengarkan hadis Nabi Muhammad. Ini payah dengar hadis ini. Apalagi kata Nabi Muhammad ngomong sama sahabat Mu'ad bin Jabal. Katanya Nabi, Wahai sahabatku Mu'ad, ibadah itu kalau nak diterima oleh Allah, maka Allah menugaskan tujuh malaikat untuk menseleksi amal. Langit ini ada tujuh lapis. Langit ada tujuh, tujuh lapis. Bukan artinya Allah tuh ada di pucuk langit, bukan. Allah tidak bertempat. Allah tidak ber, bertempat. Kalau ditanya Allah di mana, maka jawabannya... Allah tidak bertempat Maka kalau kita ditanya Allah ada di mana Maka jawabannya Ada di hati lagi Mana kal, kal, Ini dalam ilmu ahlus sunnah wal jamaah Allah itu tidak ber, bertempat Jadi Jangan ibu-ibu bayangkan ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Di Mi'rod, di sidrotul Muntaha Allah itu ada di sana, bukan Bukan, itu cuma apa namanya Allah menyebutkan sama kita bahwasanya ada tempat namanya sidrotul Muntaha Tapi waktu itu bukan Allah ada di situ, bukan eh, Jadi di mana? Wallahu alam Kenapa? Karena Allah tidak ber, bertempat Nah sekarang pertanyaan Kalau ada yang nanya Allah dimana jawabannya? Kalau yang betul jawabannya adalah Pertanyaannya salah Pertanyaannya salah Kenapa salah? Allah tidak bertempat Kalau tidak bertempat Berarti tidak di dimana? Tidak, katik di mano-mano. Jadi, kalau tidak katik di mano-mano, tak pacak ditanya Allah di mana. Di mana nah, ini jawaban-jawaban yang yang tepat tuh model ma itu, atau dengan jawaban lain? anak dapat jawaban ini dari ibu-ibu itu. Mantep juga ibu itu. anak waktu ngisi di Dusun Kuala Kuntian, di mana? Walaupun Tian, walaupun Tian, walaupun walaupun Tian, walaupun Tian, walaupun Tian, walaupun Tian, Masak sayur rasam Masak sayur rasam bagi caluk Masak sayur bagi Lemak maki atau lemak idak Kita gantung Mana baca ida, iya, okay. Ada orang yang do Oh kalau orangnya mana Kalau masak sayur rasam Kalau idak bagi caluk bukan sayur rasam Oh sayur rasam bagi caluk Banyak kekemiri dikit oh, Biar gentel huh, okay. Apa yang loyang kan ma kiwak bilis eh atau iwa iwa apa namanya, iwa gabus goge pul uh, dah, dah, dah, dah balik ke cerita nanti dah jadi kata ibu tadi pas anak apa namanya Allah itu di mano? maka ibu tadi dengan lantang menjawab Abib Allah itu di manu tapi tidak di manu itu ceritanya Allah itu di mano-mano, tapi tidak di mano-mano. Nah, kalau bagi anak langsung nge. Oh, anak langsung tanya, ibu dapat jawaban ini dari mana? Nah, hanya dia ngomong, dulu, babe, kami ini dulu, di kami, ada guru tauhid Ngajarkan kami, itu Allah itu di mano-mano, tapi tidak di mano. Maksudnya, Mau tahu? Mau? Mau? <laughs> Maksudnya Allah di mano mano, di mano mano rahmatnya, di mano mano pengetahuannya, di mano mano pemantauan pantauannya, pengawasannya. Jadi bukan cak apaan kamera CCTV yang ada di jalanan Palembang nih, ada titik titiknya, beh tidak di titik itu Nanti tidaknya tidak aman, tidak boleh maki apa apa, tapi kalau titik itu Pakai kita lengkap lengkap lah. Kalau Allah tidak, nak dimanu begitu Allah tahu apa gawe gitu. Nak kita rami, nak kita dewek, nak kita jiu kamar pintu, nak jiu kamar mandi, nak besingin andi jiu, bawa kah, bawa kasur, tetap Allah tahu. Jadi Allah tu dimanu manu, bukan Allah tu ada di mana-mana, bukan tapi di mana-mana pengetahuannya di mana-mana pengawasannya di mana-mana pemantau pemantauannya tapi tidak di mana-mana di mana-mana Allah tidak di mana-mana maka pertanyaan Allah di mana itu saat ini balik ke cerita tadi jadi Nabi ngomong sama sahabat Mu'ad wahai sahabatku Mu'ad kalau kau ibadah Maka ibadah kau tadi kaget catetanyo digawak oleh malaikat Untuk digawak menghadap Allah Sebelum sampai ke Allah Allah nugaskan tujuh malaikat Di setiap lapisan lah, Langit yang ada tujuh lapis Nah Tadi nah, ingatkan bukan berarti Allah ada di langit bukan, eh? bukan ini ini cerita hadis. Maka di langit yang pertama yang ditugaskan Allah untuk menjaga langit pertama itu malaikat yang mana fokus malaikat tadi pas muka buku catatan amal ada dak di jauh catatan itu riba. doso, doso ngomo, ngomong ngomongi won. Jadi begitu misal contoh, Aduh, Wong yang sholat, Wong yang sedekah, Wong yang puasa. Bagus, sholatnya banyak, sedekahnya banyak, puasnya banyak. Tapi pas dibuka ada sikokbe dio liba, sikokbe dio ngompo ngumpetiwok begitu naik ke langit pelitamu langsung apa malaikat yang ngawak tadi, yang ngawak catatan amal. Kan malaikat ini nurut sama Allah. Yang ditugaskan untuk nyatet. Apa yang dia jingok, dia catat Tidak peduli dia. Kalau kartu dia ini, kayaknya bagus kalau Banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Tapi memang ada dosa salah. Tapi tidak sebanyak ibadahnya. Jadi dia dengan apa bahasa itu? Dengan gagal. Dengan pede. Ayah, ini pasti amalan ini pasti tembus. Pasti tembus. Tembus ini yakin aku nah, begitu nyampe di langit pertama dijingok oleh malaikat Oh minta maaf aku nih katanya Allah pesennya sama aku kalau ada wong ini Nabi ke riba sekali maka yang lain tidak pacak naik ke langit kedua jadi tidak usah sampai di sini kau diuntal ke tidak kita Nah kalau kita mikir ke sikok. ni baru ini bagus selapis belum lapisan dua lapisan tiga sampai kepo kepucuk jadi kalau nak nurut kenyo kalau nak nurut kenyo sampai sampai muad bin Jabal ini ngomong sama Nabi ya Allah Nabi Muhammad kalau caitu itu alang kesagonyo modelan aku yang beribadah masih banyak kurang masih banyak salah makmanu ibadah aku bakal diterima oleh allah muad bin Jabal benyera, apa lagi ki kita makon nabi ngomong katanya Nabi Muhammad Shallallahu kau tugasnya ibadah maksimal kelah yang kedua khusn yakinlah ibadah kau bakal diterima jadi kita nih sama, sama Allah pas kita salat contoh kita maksimal ke maksimal ke wudhunya Kemudian maksimal kerukun sholatnya. Maksimalkan syarat-syarat sholatnya. Maksimalkan khusyuk. Khusyuknya maksimalkan. Nah, abis sholat salam. Akuilah kita sholat ini masih banyakku. Astagfirullahaladzim. Kurang kan makanya diajak istighfar. Nah, setelah istighfar kita minta. Robbana takobal. Nah, untuk kita tugasnya ibadahnya maksimal. Masalah terima atau tidak terima itu, kita cuma pacak minta sama Allah, dan itu pesan Nabi Muhammad. Kalau kita yakin, kalau kita berbaik sangka kepada Allah, ibadah kita diterima. Insya Allah, kita akan diterima. Amal ibadahnya oleh Allah. Allah cuma jangan pacak, baik sangkobe, tenang bi, Allah maha baik, bah, maha baik, maha baik. Tapi kau baik dulu, tidak baca nak modal ngentol. Aida tidak pernah belajar wuduk, basing-basing sholat tidak pernah tahu, mana rukunnya, mana syaratnya, mana yang membatalkannya. Sholat tidak pernah berusaha untuk khusyuk hu, setelah sholat masih kalah, ngunanu, ngunanuna, masih banyak hana-hana dan Masih banyak latu-latu, nah kan? Masih banyak main-main yang model ini. Kalau diomongi, oi, kau nih kalau sholat tuh bener-bener lah, bener, -bener lah kau lah, aitenang me Allah maha baik maha baik dari mana Allah maha baik untuk wong yang berusaha untuk baik untuk baik jadi kita ini belum baik gitu kita baru berusaha untuk menjadi wong yang yang baik nah ini jadi apa namanya maka di dalam ayat Al Quran Allah menyatakan Innamaya nama ya taklub muhsi Minal muhsinin. Allah itu nerimo ibadah dari wong yang muhsin Muhsin itu apa? Yang berusaha untuk baik Yang berusaha untuk apa? Ma Mana usaha untuk baik? Dengan syarat utama Setiap kebaikannya Itu diselaraskan dengan ilmu aga, ilmu agama Makanya ibu-ibu Kita yang hadir ini wajib belajar tidak pandang umur nak umurnya lima belas nak umurnya dua lima, tiga lima enam lima, lapan lima tidak pandang umur nak dia kayo nak dia miskin nak dia tua, nak dia muda nak dia rakyat biasa, nak dia pejabat siapa be dia wajib belah belajar, karena kita ini bakal inalil innalil dan kalau-kalau kita bakal mati tidak tahu, tuo muda kayo Rayo miskin Terserah mati atau tetap mati. Maka upayakanlah kita muhsin. Menjadi wong yang berusaha untuk menjadi wong yang baik. Supaya amal kita diterima oleh Allah. Allah amin ya rabbal alamin ini. Jadi kita kalau sholat sunnah semangat. Kemudian kalau sholat sunnah. Sholatnya itu dalam keadaan khusyuk hu? Jangan kita idahu. Hu? khusyuk Minimal diem empat keadaan, jadi eh, keadaan tadi. Lalu disebutkan di sini, wa Disunahkan kalau sholat, kecuali kalau sholatnya di depan Ka'bah. Selama sholat usahakan kita ngawas ke tempat sujud. Jangan nah, apa namanya, memang kalau secara syaratnya Ustadz boleh dah Allahakbar, sholat ngawas ke depan. Atau sholat ngengok ke belakangan atau sebelah kiri. Kalau secara boleh atau tidaknya boleh-boleh. Batal nggak sholatnya? idak batal. Yang batal tuh kalau bergerak. Bergerak tiga kali gerakan betul-betul. Betul Tapi kalau matanya ngawas kanan, ngawas kiri. Apa namanya? Ngawas ke depan atau ngawas ke pucuk. Itu idak masalah. idak membatalkan sholat. selama idak main-main. Kalau main-main. Eh. Nih kunci di mana? Kita lagi sholat kan? Kunci di mana kunci? Langsung kita ngejuakkan. Nah kan? Nah kan lu main-main batal. Eh? Atau misalnya. Kita misalnya laki kita nak metu. Kita nak berek dia metu. Agak dulu nunggu kelas lalu? Kita nyelit. Eh? Nah, kan? Ini boleh. Batal sholatnya. Karena ada komunikasi. Niatnya kita berkomunikasi sama Wong yang di luar. Jadi jangan. Nah. Aku balik ke cerita tadi. Kalau kita sholat disunahkan. Mato kita ngawas ke tempat su sujud. Untuk membantu kita. Biar lebih fokus. konsen di dalam, so dalam sholat. Berbeda kalau di depan Ka'bah. Kalau sholatnya di depan Ka'bah. Maka sunnah kita. Apa namanya sebagai ulama berpendapat. Sunnahnya kita ngawas ke Ka'bah. Ka Allahu Akbar. Awasi Ka'bah. Karena. Kita ngawas, Kak. Batu iba, ibadah Doso itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, selanjutnya, apa dia? disunah ke habis kita sholat, jangan langsung lagi, jangan langsung tegak, jangan langsung kelakar, jangan langsung ngawas. Hah, tapi, tapi disunahkan sejenak, sejenak habis kita salam dari sholat. Untuk zikir sama doa. doa Minimal Minimal Apa yang kita baca? Allahumma antas salam Wa minkas salam Wa ileka yaudu salam Fahayina robba nabis salam Wa adkhina aljannata daros salam Tabarok tarobbana wa ta'alaita Iyadal jalali wal ikram Ini minimal Kemudian kita baca ayat kursi Lalu kita baca "Subhanallah", "Alhamdulillah", "Allahu Akbar", 33 kali", "Masing-masing", 33 -masing kali", "Bukannya", "Subhanallah", "Tiga puluh tiga kali", "Alhamdulillah", "Tiga bukan", Dibaca, niat eh, "Subhanallah", "Subhanallah", nah, sunnah ngitung tasbih, atau ngitung apa namanya, "Alhamdulillah", "Tagbih itu tidak pakai, tapi pakai jari kita ni lah." Nah, jempol jem, jempol ni nama lainnya ibu jari. kalau udah kati jempol mako jari yang lain tidak bermanfaat kenapa jempol ini disebut ibu karena kalau udah kati jempol yang lain lainnya manfaatnya kurang makanya ini disebut i, ibu sehebat apapun anak kalau gak kati ibu tak kati apa-apa betul tak oh, emang betul nih ya ya tak? Kalau tak kati ibu anak ni tak kati betul, ya. nak mana dia nak ditalo beda, ya. jadi jempol jempol ni kalau ibu-ibu coba bayangkan kita nak makan nasi makan napo, kalau kati jempol mana loh mengganti, nah tekawi kawi ya, ini tembe tembe, ya nak gelas, kati jempol sagu, nah ya sagu alangkah ini kan, -alang. ya. makanya jempol ini sebutannya ibu ya, ibu jari. Ibu jari ibu jari ikito sebelah kanan cara bertasbe perhatikan dimulai dari sebelah kanan jari jempol untuk itu subhanallah subhanallah subhanallah jadi telunjuk dulu ya. tengah subhanallah subhanallah terus sampai ke keling kelingking subhanallah subhanallah subhanallah kemudian samu tangan kiri jempolnya untuk itu subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah satu tangan, empat jari. Empat jari, masing-masing ada... jari ada tiga ru. Luas. Tiga kali empat? Dua belas. Dua belas kali dua, kanan kiri? Dua puluh empat. Kurang berapa tiga-tiga? Kurang? Kurang sembilan. Nah, kan? Setelah tangan kiri, balik kanan lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah selesai eh jadi sampai berhentinya dijami Nah mak ya. ma, itu juga alhamdulillah ini kenapa anak ajari cakou ini ini ajargannya ada sanatnya boleh kita dari ini boleh kalau nak coba kita lewek lah gula boleh yang model labo. ini melodi itu tapi itu ini yang anak ajarkan ada sanatnya eh sampai nyambung ke nabi muhammad eh jadi makinin lah dari jem jempol untuk nih itu Nah, akhirnya kanan kiri, setelah kiri balik ke kanan. Apa namanya jari telunjuk, jari tengah, jari ma? manis stop. Jangan pakai ini. Jangan nyuana, jangan bukan bedoso tapi bagusnya Jangan lagi oh kata Ustaz Ali itu, makit asbetu jangan. bedoso bukan. Jangan ini maksudnya Bagusnya pakai jah, oyo pakai jari, jangan pakai tasbe. Kenapa ustaz pakai jari, jangan pakai tasbe? Karena jari ini itu kalau dipakai untuk ngitung, akhirnya Dio kaget, bakal saksi untuk kita kelak Kita ini kan punya jari banyak, benang HP. Dio aku ada temen yang sama dia ngetek ngetek endosok. Mainkan jarimu. Eh mainkan jempol scroll. Nah nyinyo iwo kan TikTok, yang video-video. Pakai jempol kan lu. Ini bisa doso, bisa pahala. Pahalo namakonyo nak dicuci. Nyucinyo pakai ze. Ah, aw lah. Aw, nah kalau pakai ini, mako yang melok jempol deh. Yang lain i, yang ini nah, kira-kira nah, macam itu. Sudah. Jadi, Allahumma antasalamika salam setagusnyo. Kemudian apa namanya, baca ayat kursi, lalu subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, masing-masing, 33, 33 kali ditutup. La ilaha illallah wahdabullah syarikalah, lahul mulgu walhamdu, yuhiyo yumitu wa kulli disyayin qadir. Kata Nabi Muhammad, siapa yang membaca dikir tersebut, Allahumma anta salam. Kemudian apa namanya, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, 33 kali masing-masing, Allah akan ampuni dosonya walaupun sebanyak buih di lautan. Oh. Masya Allah. Coba bayangkan. Satu hari kita badan ini dilontri di 5 kali. Eh lontri 5 di kali. Dibersihkan 5 di kali. Habis doso gara-gara dikit dan so dan sholat insya Allah kemudian ayat kursi disunahkan baca ayat kursi kenapa karena kata Nabi Muhammad siapa yang dia setiap sholat itu waktu selesai dia membaca ayat kursi satu kali maka tak yang mampu untuk menghalangi dirinya dan surga kecuali kematian maksudnya apodio tinggal meninggal be langsung masuk surga air kursi satu kali habis so habis sholat. Nah setelah zikir kita berdoa. Berdoa aja bebas. Laki bahasa Arab jadi. Laki bahasa Indonesia jadi. Laki bahasa Palembang juga jadi. Ya Allah aku nak belasan sama kau. Minta tolong. nah aku. Jadi kadik biarlah malaikatnya jodohnya belasan. Malaikat bercahaya belasan nih bahasa aku. oh Palembang. Nah kadik biarlah malaikatnya ke Nah jadi kan apa namanya? apo nanti malaikat ngerti kalau. Jadi berdoa. Doa yang paling bagus itu doa yang dari hati. Doa yang dari hati dan fokus pikiran itu yang paling bagus. Nah, doa doa itu bagus. Kadang-kadang kan ngomong amalan apa yang bagus. Amalan itu bagus kalo yang paling yang paling bagus itu adalah yang diamalkan dari a hati kita jadi betul-betul minta dan kalau minta tuh jangan pas lagi butuh bay. Kalau lagi butuh bay, baru nah na jangan. Kapan be kita ni memang butuh sama ong. Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir habis sholat dan doa di sunnah, disunnahkan. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya. nggak terasa ini sudah jam tiga senolah ya. Masya Allah Walaupun masih ada waktu untuk ada tanya jawab kan karena apa asami agak lambat sekarang 13.39 ya 13, ya gak apa sembilan ya gak apa-apa memang saya ini memang dari Jakarta kan memang pun, maaf. Insya insyaallah nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang amin ya rabbal alamin. semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh